Hai Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, ini koleksi platiserium Fahri nih. Dan macam macem, -macem. Di sana juga ada, di sana. Tuh, banyak ya. Kali ini Fahri akan bahas tentang platiserium Walici. Platiserium Walici milik Fahri ini kiriman dari Mas Ji Ing. Dari Bali, nama Instagramnya adalah Platinesia, sobat bisa pesen platiserium berbagai jenis di sana Nah, platiserium walici ini ketika datang masih menempel di papan pakis Jadi belum di mounting atau ditempel di drainase sel seperti ini Hari akan bahas dari mana sih asalnya platiserium walici ini Oh, bentuknya cakep banget seperti kupu-kupu dan bagaimana cara menempelkannya di drainase sel seperti ini sobat sekalian. Yo, Fahri akan ajak sobat sekalian lihat koleksi platyserium vario ini ada bifurcatum madagaskar elefantotis coronarium wilingki ridley ada superboom ada hilly ada coronarium udah ya tadi ini ada bifurcatum yang Dutch ini ada Elepan beranak ridley ini koronarium, bifurcatum bilingki, sawanganense nah ini ridelinya udah cakep-cakep yang dulu Fahri pernah posting cara menanam platiserem ridelayi yang dulu Fahri mounting di papan kulit pinus sekarang udah tertutup dengan child atau perisai yang hijau seperti ini nah ini mulai tertutup juga jadi untuk cahaya kebutuhan cahayanya kira-kira seperti ini jangan terlalu teduh banget karena kalau teduh banget Kurang bagus, dan pengalaman Fahri mereka suka dengan cahaya yang bagus, cahaya yang banyak, dan beberapa tidak tahan dengan air hujan. Kalau terlalu banyak air hujan, nanti silt atau perisainya ini cepat busuk atau cepat mengcoklat. Ini, ini bifurkatum juga, ini wilinki yang keriting. Ini kiriman dari juragan wilinki, namanya adalah. Uh, Pondok Gede Wilinggi, nama Instagramnya Pondok Gede Wilinggi. Di sana ada berbagai macam wilinggi. Ini ada apa Ini ini adalah Grande Platyserium Grande. Ini Bivertatum yang besar. Terus ini silangan Madagaskar dengan ini namanya Platyserium Horn Surprise. Ini Madagaskar dengan apa ya? Lupa ini bagus ininya kayak Madagaskar terus ini adalah koronarium terus ini ada hili tapi yang wide front ini ada dari Australia ini hultomi terus ini wilingki itu hultomi nah wilingki itu ada yang warnanya keputihan gini ya silver-silver putih nah ini banyak diminati di Jepang kalau yang warnanya kayak gini. Oke, kita akan bahas tentang platyserium walici dan cara mountingnya. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, platyserium walici ini berasal dari Indochina. Indochina itu meliputi asam India. Kemudian Myanmar juga Jadi bukan dari Indonesia Di Indonesia tidak ditemukan Tapi saat ini sudah mulai banyak Yang memelihara platyserium walici Platyserium walici ini memang Perisai atau daun invertilnya ini Mudah sekali untuk coklat Tetapi ini tidak masalah ya Nanti ketika besar dia akan membesar Dan platyserium walici ini punya Masa dormansi Jadi ketika di bulan-bulan tertentu Dia akan dorman atau berhenti tumbuh Ditandai dengan daun ininya menguning Ini juga menguning Jadi seperti mati Tetapi titik tumbuhnya itu masih hijau Sobat nggak perlu khawatir Ketika masa dormansi Bukan berarti mati ya Tapi ada beberapa kasus yang ketika dormansi Dan bablas dia tidur terus atau mati terus ya Tapi semoga serium kita Asalkan perawatannya benar itu enggak sampai bablas ya dormansinya Nah jadi sebaiknya jangan terkena air hujan langsung Untuk pelatih serum wali Cini, Supaya lebih awet Tidak mudah busuk Karena ketika terkena air hujan terus menerus Medianya enggak tepat Biasanya titik tumbuhnya akan mati Nah wali Cini besarnya seperti ini Sobat sekalian cakep banget masih nempel di papan pakis dan ini mulai sempit ya jadi Vahri akan mounting atau akan pindah atau akan tempel atau akan tanam di sobat sekalian Vahri akan pindahkan ke Drainase Cell ini Drainase Cell ini sobat bisa dapetin di Vahri Orchid ada link shoppingnya di kolom deskripsi via WA juga bisa keunggulan dari Drainase Cell ini selain awet karena terbuat dari plastik ringan dan juga mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi ini bisa dipotong-potong ya. Pakai circle bisa, pakai gergaji bisa. Karena dari plastik dia awet. Nah tapi kalau dari plastik, kalau bekasnya sobat jangan buang sembarangan ya. Tapi bisa didaur ulang atau dibakar supaya nggak mencemari lingkungan. Nah ini Fahri akan tanam di drainase sel. Fahri siapin drainase sel. Kemudian benang dan juga moss dari Chile atau Chili Bismillah, kita lepas ya. Ini akarnya sudah nempel di dipakai sebenarnya nih. Ketinggalan di sini sedikit. Nah, akar platyserium itu seperti akar kadaka. Jadi warnanya coklat berbulu-bulu seperti ini. Oke, kita akan mounting di sini sobat sekalian. Supaya lebih kuat Kita akan tusuk Nih pakai Kawat aluminium Kawat aluminium ini Selain lebih lentur Lebih awet Dia tidak karatan Karena terbuat dari aluminium Kita tusuk di bagian sini Sobaskar. Sampai bablas Mentok gitu Nyerotok ini Nah Kemudian kita Tekuk ini ya Kemudian kita tobloskan di sini nah, Seperti ini sobat sekalian Kemudian kita tarik bawahnya Kita simpulkan Nah ini udah kenceng ya Kemudian kita tinggal Nambahin mouse moss hitam, moss dari chili. Bismillahirrahmanirrahim. Moss ini fungsinya selain sebagai media tanam, ini juga menjaga kelembapan karena dia menyimpan airnya cukup lama. Bisa nggak sih pakai moss hijau, lumut hijau lokal? Bisa, coba sekali. Ya. Untuk kualitasnya, memang lebih bagus yang moss dari chili ini, selain steril, awet karena bisa bertahun-tahun dan tidak ditumbuhi gulma bersih. Nah, kemudian Kita bentuk bulatan bulat itu seperti apa? Bulat itu seperti bola. Bola itu bundar, ya, bulat atau bundar. Nah, ini setengah-setengah bola, jadi bayangin aja bola yang diiris, atau mungkin cake juga ada yang bentuknya seperti itu, ya. Bayangin yang bulat-bulat bakso, bakso diiris jadi separuh, itu juga setengah bulan diiris, juga jadi setengah bulan. Kemudian kita... Dengan benang, jadikanlah yang lain yang salah. Ya, kenapa pakai benang yang warna hitam supaya tidak mencolok? boleh pakai benang warna biru boleh kalau suka tapi Fari nggak suka boleh pakai benang warna merah boleh kalau suka Fari nggak suka boleh pakai benang warna putih boleh kalau suka Fari nggak suka <laughs> sukanya yang hitam jadi kan nggak kelihatan jadi kesannya natural ya mosnya ini kalau sobat kesulitan mendapatkan di lingkungan sobat sekalian bisa beli online di Shopee-nya Fahri Orchid ya. harganya ekonomis kok kecuali yang mahal mos itu apa sih nah, Fahri udah pernah bikin video khusus tentang mos tuh judulnya media tanam anggrek kok Harganya mahal, nah itu hari ulas tentang moss. Nah ini udah bulat ya. Nah ini sebenarnya benangnya nggak usah disimpulkan, dipotong gini aja udah nggak lepas. Ini hasil akhirnya seperti ini. Usahakan jangan terkena air hujan untuk menghindari overwatering yang menyebabkan busuk. Kemudian sobat bisa kasih pupuk dikastar atau pupuk slow release di sini. Penyiraman di variolchi itu seminggu tiga kali sampai 4 kali. Nah, ini ditaruh di tempat dengan cahaya yang cukup banyak. Cahayanya kira-kira 70 sampai 80%. Itu tentang platiserium walici dan cara menanamnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.